Eh, jangan deh, miring Ya, halo Guys Kembali gini dengan primitpi Kali ini aku mau kasih tahu Gimana cara membuat kode QR Sebenarnya semua orang juga bisa sih Membuat kode QR Tapi rata-rata orang kan tidak mengerti Cara membuat kode QR Jadi sebenarnya tutorial lama Oke okay. Terus kita ketik QR Uh, generator yang ini ya generator kita yang pencet generator semuanya mungkin ini sungguh mengganggu nih kita cari yang ini nih barcode generator uh, dari aeueu -E mungkin nah kita install dulu ini cuman ukurannya cuman 1,1 MB ya kan Nah. Seperti ini, kita download aja. Tadi cuma review-review. Kita download dulu gua mau data dulu bosan. Termasuk gua juga bosan di rumah aja. Yes. Um, Mantan. Ini uh, bos, anti. Gua malah pencet. Eh, jangan lupa untuk nonton video gua yang terbaru dan juga jangan lupa untuk nonton video gua yang kemarin gua upload. Dan coba ayo ah, jangan bagi udah ya. Gua tunggu dulu sampai selesai nge ini. Nah, seperti ini. Kalau kita buka, nah, ini kan udah, Ini kita kukus. Nah, ini kan ada dua: ada dua mode, ada scan atau kayak pindai-pindai gitu, kode QR-nya, atau membuat kode. Oke, kita buat kode hey, QR kode ini, ada banyak kodenya, ya. Ada tipenya banyak kan kita lagi membahas tentang QR, QR, kode oke kita klik. nah disini ada banyak tipe, ada yang teks, SMS email nomor telepon, SMS eh, anjir event ini loh bahkan kita bisa membuat kategori wifi wow wifi gratis ini lumayan ketak rasa kita membuat url. Ini. ini kode untuk deskripsi sebenarnya enggak apa-apa, enggak usah. Nah, label juga terserah, enggak usah, enggak apa-apa. Kalau gua mau pakai label ya pakai label aja. Oke. Okay. Nah, jadi seperti ini. Nah. Lalu kita bisa simpan, bagikan, edit, bagi simpan, bagikan dan hapus. Nah, misalnya kita bagikan ini kita ubah dulu size normal aja ya terus warnanya ya biasa aja ini kita share hmm, kita kirim ke ini whatsapp hmm, ke saya Yang jadi, wow! Jangan lupa subscribe juga, ya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.